Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kekris di video kali ini gue nggak ngasih tutorial pembuatan senjata ataupun nge-review senjata jadi jadi kali ini gue mau unboxing nih uh, tadi sore baru nyampe ini dapat kiriman dari kawan kreator juga kreator youtube yang nggak mau disebutin namanya, <laughs> ini baru nyampe tadi sore, mau langsung kita buka aja. Uh, tapi sebelum kita mulai jangan lupa buat dukung terus channel ini dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim Kita buka Jadi beberapa hari yang lalu tuh Kita uh, Dikabarin sama kawan Katanya mau kirim sesuatu Barangkali Suka uh, Mantap Paketnya gede banget ya Kira-kira isinya apa nah ini dia isinya ada kali aja ada tambahan apa nah ini dia isinya dua bungkus kopi yang satu Robusta premium yang satu Arabica premium e, jadi sebetulnya di percakapannya dia udah nanya Bang kamu sukanya apa Robusta atau Arabica berhubung kita maka ngerti gini-ginian mau robusta mau Arabica kita nggak ngerti biasanya juga beli di pinggiran warung di warung pinggir jalan yang harganya cuma 3000 di ke plastik makanya kita nggak ngerti kayak gini-ginian <tuh> so, jadi ini katanya premium hmm, biji kopi arabica robusta 100% katulistiwa siantan CP cahaya bajen. oh ini udah ada dari Weng kopi. Jadi saya nggak pahamnya dengan kopi karena kita cuma uh, penikmat ya, bukan pencinta. Bedanya antara penikmat dan pencinta ya. Kalau penikmat kopi apa aja, hajar gitu ya. Mending kopi, kopi, kopi. Beda lagi sama yang pencinta. Sampai-sampai uh, tadi kita telepon dulu ke kawan yang benar-benar paham. Telepon. Bang, perbedaan antar kopi robusta sama arabica itu gimana sih? <laughs> dan dia sedikit ngejelasin dan e, agak ada gambaran kali ya. Ya intinya mungkin kalau yang arabica ini e, nilai kadar kafeinnya itu rendah dibandingkan dengan robusta. Jadi kalau arabica itu jauh harganya jauh lebih mahal ketimbang ini. Dan untuk rasanya kita langsung coba aja. Ini udah gua siapin juga gelas, lagi masak air. Kita jeda bentar, kita seduh dulu ya. Kita coba dua-duanya. Oke, okay. tunggu beberapa menit. Ya, sudah jadi. Hmm. Ini udah seduh sengaja. Gelasnya kecil aja karena nggak ada orang nih masa kalau biasa ngopi sendiri itu satu muk agak gede gitu ya jadi ini untuk yang mana tadi ya oh yang ini untuk yang robusta itu lebih agak kasar sedikit teksturnya ketika kita di sendok dan diseduh itu lebih pekat lebih hitam ya dari warnanya pun kelihatan lebih hitam. Beda dengan Arabica ya. Sesuai dengan warnanya kali ya. Ini lebih kental. Hitam banget ini. Agak ada. Kayak krem-krem gitu ya. Mungkin. Ini lah. <lacht> kayak agak krem-krem gitu warnanya. Kita jajal rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ya, mantap Pahit <laughs> Ini yang demen pahit Ini cocok nih Kita jajal lagi hmm. Ini kopi Kopi Abah <laughs> Kita jajal yang ini tapi ada asam-asamnya gitu ya, enggak terlalu pahit. Jadi untuk pilihan mana yang lebih baik ya gimana selera lah. Intinya ini harga jauh lebih mahal karena kadar kafeinnya lebih rendah karena nilai kafein yang lebih rendah itu harganya otomatis lebih mahal dan ini Robusta ini biasa di kedai-kedai kopi mereka suka jual pakai yang ini jarang ada yang pakai ini kata kawanku aslinya kita cuma biasa ngopi di pinggir jalan kop kecil, 3000 udah, kopi seduh, satu saset. <laughs> Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa buat yang suka, klik like, komen, dan subscribe. Gue mau lanjut ngopi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.